nah ini saya ambil dari media online muslim trend dengan judul britjen hinra kurniawang sampai di desa Tinsus untuk ngaku udah ngaku saja sambo udah ngaku semua nah, nah itu eh, judulnya kawannya nah coba saya perjelas beritanya kemudian sedikit kita bahas ya yes, masalah ini Nah ini dia, mantan Karopaninal Karo di Ropan Polri Brinjen Henra Kurniawan sampai di desa Tinsus Polri untuk mengaku terkait rekayasa palsu tewasnya Brigadir Joshua. Henra Kurniawan juga mengaku kaget, usai diberitahu bahwa perdisangmu mengakui skenario tembak-menembak yang menewaskan Brigadir Joshua ini adalah palsu. Matang Karopaminal di Korban Polri, Henra Kurniawan diperiksa sebagai terdakwa Dalam sidan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari 2023 Jadi dari Timsus, Brigjen Hotman menyampaikan Udah ngaku aja, sambo udah ngaku semua, udah cerita semua, udah ngaku aja Ucap Henra mengawali ceritanya dalam persidangan Diketahui Rickan Hotman merupakan bidia suara publikasi utama tingkat 1 sistem blend polri yang ikut di timsus bentukan kapolri. Saya bilang, "Oh, bagus dong Bang, kalau gitu supaya dihadirkan saja di sini dengan saya." Karena saya ditunjukkan peragaan-peragaan di paminal itu, saya dibilang ikut mereka ya sah. katanya. Saya membantah keras. Karena hal itu seperti biasa di Giro untuk melakukan pendalaman saksi terkait koran dan posisi ibunya. Setelah itu, Hendra bertanya lebih lanjut apa yang diakui Sambo. Baru setelah itu Hendra mengaku kaget. Saya saja mengakui bagaimana dijawab itu bukan tembak menembak itu polemikan. Waduh, saya bilang begitu, kata Hendra. Supaya lebih jelas pas sambung dihadirkan supaya bisa disampaikan kalau dia memang sudah mengakui saya tanya mengakuinya seperti apa nggak dijawab ya sudah itu tuh bukan tembok menembak itu penembakan waduh saya bilang begitu kata Hendra penyidik bilang ya udah nih kamu tanggung resiko siap saya bilang jadi bukan tembok menembak katanya itu penembakan sambungnya dia mengatakan, Sambu juga sudah mengakui tidak ada tembak-menembak, melainkan penembakan. Hendra menyebut, penyidik mengatakan ada videonya. Bukan cerita pada saat itu, Yosua masih hidup, dia datang, tanya Hakim. Tidak ada, tentang bukan tembak-menembak, itu penembakan. Terus, enggak usah lagi lah, ini juga ada videonya. Ya bagus, saya bilang kalau misalnya ada videonya, kata Hendra. Hendra Perniawan juga membantah Ikut merekayasa Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Bersama Berdisambu Nah itu kawan Ya Ini permasalahan Berdisambu oh, Ya Pak Berdisambu Nah, kalau Pak Hendra Ya Mengaku ya, jujur ya Pasti disayang Tuhan lah, Apalagi sekarang, gara-gara Waktu disambung, maka Pak Hendra juga kena getahnya, ya, jadi terdakwa. Nah, ini kok harus memang disampaikan terlalu deras. Dan ini sidang ini sudah berlangsung, ya, sedang berlangsung, dan mungkin sebentar lagi selesai. Ya, sisa menunggu, kira-kira hukuman apa yang akan diberikan oleh pengadilan? Kalau masuk ke Pasal 340, tentunya ada tiga hukuman yang menanti di situ. Salah satunya ya ada tiga nah, yang harus dipilih salah satunya Yang pertama hukuman mati Yang kedua hukuman penjara seumur hidup Dan yang ketiga hukuman penjara selama lamanya 20 tahun Ini ada tiga Nah yang pertama tadi hukuman mati artinya Kalau mengacu kepada kitab KUHP yang terbaru Selama menjalani hukuman Ya, selama menjalani monaktif hukuman mati Itu ada penilaian Selama monaktif hukuman mati itu berkolu baik dalam penjara Maka itu bisa ada toleransi supaya tidak terjadi hukuman mati Ini adalah undang-undang kapal yang baru Nah ini akan menjadi polemiknya Dan memang ini sangat disayangkan kawal kejadian ini jangan ya, saya mengikuti di media-media ya di media sosial terkait Pak Kordi Sambo adalah itu senior saya abang saya hanya saya ikuti perkembangannya juga ya terkadang saya lihat ya bisa dan itu bisa menjadi pertimbangan dalam pengadilan yaitu jasa-jasa daripada Pak Kordi selama menjadi aparat ya banyak banyak kegiatan yang Belaksanakan tugas dan nyawanya pun bisa melayang kalau salah sedikit Ya penanggulangan terorisme penangkapan narkoba Dan banyak lagi Makanya saya lihat Ya ini sinar saya ini Oh karirnya bagus Ya Tetapi yang saya sangat sayangkan Kenapa ajudannya dibunuh ya. Kalau misalnya betul-betul almarhum bergaduh Joshua ini oleh poligia, lebih baik serahkan ke polisi, serahkan diselidiki, di dicek apa betul melakukan atau tidak. Nah, tapi kalau sampai dibunuh begini, ini kan sudah lain cerita. Nah, yang jadi masalah lagi yang terlibat di dalam oh, kejadian rekayasa ya terkait mening eh, meninggalnya brigadir Joshua banyak membuatkan perwira-perwira polisi ya, termasuk Brigjen Hendra ini sini juga 95. ada beberapa perwira lain ya termasuk lulusan terbaik Apol kena juga tuh AKP Irfan akhirnya banyak yang kena waktu bersama kemarin. Seandainya waktu itu pas ada kejadian Oke okay, ada indikasi ini. Laporan dari Ibu PC bahwa dia dilecehkan sama eh, Brigadir Jesua Nah sebaiknya kan dipolisikan lengkap, jangan ditangani secara hukum Kalau memang betul-betul dia ketahuan Apakah benar Brigadir Jesua itu melakukan polis Atau tidak Nah ini yang jadi masalah kawan Oke ini saja kita lihat saja seperti apa ke oh, Pengadilan menjatuhkan hukuman Karena publik pasti menunggu-nunggu Demikian kawan, baik videonya.